Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat malam selamat pagi teman-teman semua yang menyaksikan video saya sudah menonton video saya terima kasih oke okay, kali ini saya akan unboxing buah bubu payung yang saya beli dari shopee tadi sudah baru nampak hmm kita langsung lihat gimana bumbunya ini saya pesan yang 16 lubang buahnya ya 16 lubang biasanya itu 6 lubang 8 lubang dan ini saya pilih yang paling banyak lubangnya supaya apa supaya ikan terluas masuk di arah mana pun bisa masuk dan besar peluang kita ikan, oke okay. Kita okay, lihat aja langsung kita buka kita okay, raus ini kita coba ini ya cek bahannya bagus apa enggak ya bahan sih lumayan bagus lah Untuk harga coba jadi kita, ya, kita coba buka gimana bisa ngebang apa enggak ini saya beli dari shopee seharga empat puluh ini saya, Tukernya, dia, murah, murah, oh uh, itu karena gratis ongkir mas bro. Pak Bro, Mas ya nih Oh bagus ya kita lihat ya kita geser kameranya dulu ya oke, oke, oke. kita taruh di bawah ya nah ini ya coba tarik Ya, bagus bagus ini tinggal kita pasang umpan umpan kita taruh dalam dan kita pasang oke okay, terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe nya oke okay, thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh